apakah ini seekor burung atau sebuah pesawat bukan ini adalah rubah terbang India salah satu kelas berat dari keluarga kelelawar tahukah kalian bahwa dari sekian banyak spesies kelelawar India memiliki keanekaragaman kelelawar yang sangat luar biasa salah satu diantaranya adalah jenis ini yaitu Indian flying fox atau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan sebutan kalong mereka ditemukan di seluruh hutan India di India, hewan ini dapat ditemukan di dataran tinggi Himalaya, di dalam gurun barat laut, serta di hutan tropis selatan dan timur. Rubah terbang India adalah jenis kelelawar yang sebagian besar terlihat tergantung terbalik dari banyak pohon, dan mereka tidak pernah sendirian. Ini adalah kelelawar yang senang tinggal bersama anggota keluarganya yang lain, dengan koloni hingga beberapa ratus anggota. Mereka memilih habitatnya berdasarkan seberapa dekat mereka dengan makanan air dan hutan yang seringkali membuat habitat mereka tumpang tindih dengan manusia kalong India atau rubah terbang India ini memiliki nama ilmiah Pteropus gigantes merupakan spesies rubah terbang yang ditemukan di Asia Selatan hal berbahaya dari kalong India ini adalah mereka berperan sebagai vektor penyakit karena mampu menularkan beberapa virus ke tubuh manusia Misalnya wabah virus Nipah yang pernah menewaskan setidaknya 13 nyawa manusia di India 2018 lalu. Tak hanya membunuh manusia melalui virus yang mereka tularkan, tetapi juga pernah membunuh kuda melalui virus Hev yang pernah ditularkan oleh kelelawar jenis ini. Hewan yang aktif di malam hari ini sering dianggap sebagai hama karena kecenderungannya yang merusak terhadap pertanian buah-buahan. Tetapi manfaat penyerbukan dan penyebaran bijinya seringkali lebih besar daripada dampak konsumsi buahnya. Tahukah kalian bahwa rubah terbang India ini lebih penting bagi ekosistem penyerbukan dan penyebaran biji daripada pengrusakan pertanian. Para peneliti menunjukkan bahwa rubah terbang sangat efektif dalam penyerbukan pohon durian ketika sebelumnya dianggap merusak dan menyebabkan kerusakan. Di Thailand dan Malaysia misalnya. Buah durian tropis sangat dihargai karena menghasilkan jutaan dolar dalam perdagangan lokal dan internasional. Ada sisi negatif dan ada sisi positif. Semoga kita semua mengambil sisi positifnya dan lebih waspada terhadap sisi negatifnya. Sebab, mayoritas manusia membenci hewan ini karena dianggap sebagai hama dan vektor penyakit yang mampu menular. Jika Anda melihat seekor rubah terbang bergelantung di kabel listrik, kemudian ia tersengat lalu jatuh dan mati, usahakan jangan langsung menyentuhnya dengan tangan kosong. Tujuannya agar tidak tertular penyakit pada tubuh dan bulu-bulunya, Anda bisa menyentuhnya menggunakan kain atau benda lainnya. Jika Anda melihat kelelawar jenis ini hinggap dan bergelantung di pekarangan milik Anda saat siang hari, usahakan biarkan saja sebab mereka akan pergi dengan sendirinya ketika menjelang petang. Sejatinya wilayah teritorial mereka sering tumpang tindih dengan manusia, akan tetapi kehidupan mereka cenderung tidak ingin berdampingan dengan manusia. Jika Anda belum menekan tombol subscribe pada channel ini, usahakan tekan sekarang juga. Sebab di channel ini membahas tentang beragam jenis binatang yang ada di dunia. Terima kasih dan sampai bertemu di konten berikutnya.